Ini aku mau kasih tutorial cara mengatasi reconnect di dalam gameplay. Jadi saat loadingnya stuck di 50 kadang itu ini hasil pertandinganku AFK. Ini aku mainnya di versus AI karena kalau di klasik itu takutnya uh, jadi beban ke tim kita kan. Nah ini AFK AFK kalah-kalah hmm. ini kredit skorku jadi 100 dari 110 itu jadi 100 anjir itu kena report terus kredit skorku langsung aja ya nggak usah banyak ngomong kita langsung masuk ke gameplaynya tapi sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe Oke, okay, kalau bulan ini bisa tembus 1000 subscribe, aku bakalan meng giveaway skin epic ataupun diamonds untuk tiga orang pemenang. Jangan lupa komen di bawah komentar, nama, dan ID kalian. Oke, okay. oke okay, langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Dan lihat ini stuck di angka nol, padahal yang lain udah pada maju itu, padahal jaringan masih bagus, kuota masih banyak, tapi kenapa seperti lag gitu, kayak ngebug lah, karena di updatean sekarang itu emang sih banyak yang Ngeluh gitu, kenapa ya Mobile Legend itu jadi banyak lagnya, jadi harus memakai data yang lebih banyak, gitu. Nah, aku tahu permasalahannya. Ini simak terus videonya, jangan di-skip. Nanti takutnya nggak ngerti, gitu. Ini pasti bakalan berjalan dengan lancar. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan itu, uh, kita masuk ke pengaturan, terus itu kualitas grafik. Kita smooth, klik smooth, pengaturan antarmuka, terus kita ke pengaturan jaringan. Nah, disitu kan ada speed mode, kita aktifin speed modenya. Nah, setelah itu kita ke deteksi jaringan dan periksa resource. Langsung kita bersihkan cache bersihkan dulu. Itu tenang aja, nggak akan. Uh, menghapus data kok itu cuma hap, kayak menghapus sampah-sampahnya doang Nah itu otomatis bakalan ngerilog sendiri Itu bakalan ngerilog Dan itu data-datanya tidak akan kehapus Jadi tenang aja gitu Cuman menghapus uh, sampahnya doang file-file yang nggak kepake Nah setelah itu kita masuk ke mode klasik ataupun di versus AI, kita masuk ke dalam itu, masuk langsung kita buka map, buka map, dan kita pilih map yang the celestial palace, kita pilih map yang itu. Jangan map yang baru ya. Karena itu bakalan membuat leg ataupun jadi recon. Kita mulai ya. Dan disini sudah masuk. Kita lihat ini apakah berhasil atau tidak. Harusnya berhasil sih ini. Coba kita lihat. Sekarang kita bedain dengan yang pertama tadi perhatikan itu sekarang langsung udah satu ya ya meskipun rada agak lama gitu cuman sekarang tuh nambah jadi dua jadi empat itu jadi nambah terus dan ini bakalan berhasil ini saya yakin pasti berhasil ini itu tuh nambah jadi tujuh 8 ya meskipun lama sih cuman ini pasti berhasil gitu nggak akan AFK ataupun reconnect kayak tadi kita lihat ya tuh udah 40 langsung lumayan kan langsung nambah cepet gitu Itu simpel sih, caranya yang tadi saya ajarin itu cuman ganti doang, map sama bersihin, cecilnya terus, grafiknya itu semutin dulu gitu sebelum masuk ke gameplaynya. Nah, nanti udah di gameplay ini bisa gitu di modi, grafiknya modi kualitas, tinggi juga nggak apa-apa kalau udah di, di dalam gamenya. Oke sih cuman segitu doang yang aku bisa kasih semoga bisa bermanfaat. Nah jangan lupa untuk subscribe dan like, tentunya uh, share sebanyak banyaknya biar teman-teman kalian bisa tahu gitu uh, cara mengatasi reconnect di dalam mobile legend. Ini caranya sangat simpel sekali. Ten Uh, buat yang pertama kali ngedownload ML, pasti sih bakalan kayak gini gitu. Reconnect bakalan reconnect. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, bisa uh, kepake gitu.